Kita punya mimpi yang sama kan? Kita bakal gelar pameran. Sebelum aku pergi, ku akan nggak ada yang harus mati. Kamu juga. Kita semua nggak mau mati. Kita harus hidup. Karena dengan itu yang aku Rinduku jumpa setelah...